Apakah sobat pernah tinggal di hotel kapsul? Ada beragam konsep hotel yang menarik di dunia ini Tapi salah satunya yang paling disukai oleh kaum traveler mudah adalah hotel kapsul Di dalam ruangan kecil yang cuma seukuran si satu single bed doang Pastinya kamu akan merasakan pengalaman menginap yang jauh berbeda Nah, buat kamu yang penasaran rasanya tinggal di hotel kapsul Berikut ini 10 hotel kapsul terkenal yang ada di dunia bisa bikin kamu serasa di kapal ruang angkasa atau ada di masa depan Yuk kita cek bareng-bareng Yang pertama, SeaTube Amsterdam, Belanda Ini dia hotel kapsul dengan konsep futuristik di jantung kota Amsterdam Semuanya serba digital dengan aplikasi Bahkan saat pertama kali kamu terdaftar sebagai tamu di sini hmm, Keren bukan? Yang kedua, The Capsule Hotel Sydney, Australia. Desainnya yang lekat dengan suasana kapal ruang angkasa ini bisa bikin kamu serasa ada di masa depan. Fasilitasnya lengkap banget loh, meskipun kamarnya kecil-kecil. Ketiga, Galaxy Pod Reykjavik, Islandia. Serba putih biru kapsul hotel yang satu ini bikin petas sekaligus bikin kagum. Bagi yang ingin menginap di kapsul hotel yang bersih dan tenang di sini nih tempatnya. Yang keempat Midas Bishoot Singapura. Dari namanya aja udah ketahuan banget kan kalau konsepnya pertemakan ruang angkasa. Tidak hanya tempat yang asik untuk menginap, foto-foto di sini juga bakalan kece banget. Kelima hotel Tiongkok yaitu Pengheng Space Capsule Hotel Sinzel. Satu lagi nih, hotel kapsul berteknologi canggih dan serba digital. Lebih serunya lagi, dilengkapi robot loh. Kalau menginap di sini. Kayaknya kamu bakalan serasa ada di tahun 2050 nih Yang keenam Urban Put, Mumbai, India Konon Hotel kapsul ini adalah yang pertama di India Konsepnya yang unik dan fasilitasnya yang lengkap banget Menjadikan hotel kapsul ini favoritnya traveler Yang berkunjung ke Mumbai Ketujuh, Asisnus, Chris Hart, New Zealand Penampakan hotel kapsul yang satu ini keren sekaligus anak muda banget kan Warna desainnya mengingatkan kita dengan bus like year dalam school Toy Story Ya kan? ke-8 hiber Kapsul Hotel, Taipei, Taiwan Meski tampilannya futuristik banget, tapi siapa sangka kamu akan disambut oleh ornamen pintu kamar yang lucu sesuai namanya. Untuk fasilitas, udah deh, di sini mantap betul. Untuk yang kesembilan Anshin Ansin Oyado, Tokyo, Jepang. Negara pencetus hotel kapsul ini, udah tentu nggak mau kalah. Meski kelihatan simpel, tapi... Di kapsul hotel yang disebut-sebut terbaik se-Jepang ini, fasilitasnya serta teknologi, loh! Untuk yang terakhir, yang ke-10, kapsul by container Jepang Malaysia mungkin memang gak sefuturistik yang lain, tapi kapsul hotel ini berada di dalam kontainer yang membuatnya unik. Pemintaannya yang simpel dan bersih, pas Buat kamu yang anti ribet Nah, buat kamu yang berencana sulit traveling Atau ingin memang tidur doang Kamu bisa coba-coba hotel draft di atas Bakalan nambah pengalaman seru deh Yuk, share ke sobat aja Ajakin mereka nyumpain juga